Jangan Entah pergi, tetap tinggal di sini. Tidak siapa yang salah, salah? hidupku jadi Muda tak berarti tahu. tanpa kamu di sisi. Jangan Entah pergi, tetap tinggal di sini. Tidak siapa yang salah, salah? hidupku jadi. Muda di